Diawali persahabat di kabar pertama dengan tentunya artikel dari kapan lagi dangdut mengenai outfitnya Lesti yang menjadi trendsetter persahabat dia. ini keren banget memang Lesti Kejora selalu membawa berkah untuk banyak orang. Bunda Lesti Kejora pun selalu menjadi panutan dan contoh untuk banyak orang, terutama untuk gamisnya Lesti. Persahabatan lagi viral banget. Kita lihat persahabatan artikel yang ditulis oleh Akapan Lagi Dangdut. Jelang lebaran kemarin nama Lesti menedak banyak diperbincangkan Ternyata gara-gara sebuah pakaian yang diberi nama baju Lesti Pakaian tersebut terinspirasi dari salah satu busana yang pernah dikenakan istri Rizky Bilar itu Hingga saat ini outfit yang dipakai Lesti pun masih begitu menarik perhatian Tuh semuanya pro sahabat ya Suka dengan baju Lesti kejarah Masya Allah Bunda L Memang selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Kemudian juga persahabat berikutnya Ada info dari Marwah FC Info yang kita dapatkan Bahwa pekan depan persahabat ya Tim Marwah itu bakal Pakai jersey berwarna hijau Ini persahabat ya Wow Ini keren banget ditunggu kejutannya Untuk Marwah FC mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga Dan semoga papa Bilar tetap konsisten Untuk terus Belajar dan menebar kebaikan bersama tim maruah FC Amin. Kemudian, juga persahabatan berikutnya di sini ada momen spesial dari Papa B saat live TikTok. Persahabatnya semalam mantap banget, ya, langsung dibikinin mie sama istri tercinta dan goreng. Persahabatnya bakso sosis bakar juga. Aduh, masya Allah, ini mantap banget nih persahabat ya. Mi buatan istri tercinta Emang selalu menjadi nomor satu Pilihan bagi Papa Bilar Masya Allah Mudah-mudahan ada live lagi ya Yang tentunya kita dapatkan kebahagiaan Dari Leslar Family. Ini keren banget Masya Allah Kemudian juga persahabat berikutnya Kemarin hah, Wawancara bersama Papa Bilar Kita mendapatkan tentunya info Langsung dari Papa B Bahwa setiap Mereka berjauhan Lesti dan Bilar, persahabat ya, tentunya saling kabar Papa Bilar menyampaikan juga bahwa Papa B Selalu ngabarin kegiatannya Lagi mana sama siapa, lagi ngapain Dan selalu video call Tanpa diminta itu nenangin banget persahabat ya Ini langsung disampaikan oleh Papa B Saat diwawancara Ini juga tentunya menjawab semua Fitnah-fitnah dari haters tersahabat yang selalu saja mencari celah kesalahan dari Rizky Bilar. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Papa B. dan Nasi selalu rukun bahagia rumah tangganya. Amin. Kita lihat juga persahabat ya, ada kalimat yang ditulis oleh Sendel Putih Bilar. Suami begini loh maksudnya, yang gak diminta sudah ngabarin duluan. Apa-apa kasih tahu kan jadi tenang Love sekebonih buat Papa Bi Katanya itu Masya Allah Ini rutinitas dari Papa Bi ya Yang lagi dimana Ngapain sama siapa Selalu memberikan Informasinya kepada Istri tercintanya, ini Masya Allah Kemudian juga persahabat ya Ada sebuah penjelasan mengenai Live TikToknya Leslar Biar nggak salah paham Biar kalian semuanya tidak tentunya menyalahkan leslar mulu nih bersahabat, ada sebuah penjelasan Di sini ada sebuah kalimat mau jelasin ini sebelumnya buat semuanya biar nggak pada nyalahin leslar jadi live tiktok shopnya mereka ini modelnya kayak tokonya mama gigi kalau pada punya tiktok pasti ngerti jadi lari bayar buat jualan produk tiktok di akun mereka tapi yang live jualan di toko ibaratnya mereka pemilik toko nih ada juga staffnya jadi bukan berarti harus mereka sendiri terus tapi yang jelas memakai akun mereka kalau ngikuti tiktok Shop, ngerti kok? contohnya nih di toko mama gigi di jadwal mereka live jualan bukan berarti harus gigi terus yang jualan tapi kadang om Mary, lala, Sensen atau staff fransi yang lain jadi buat pengertian aja gitu ya, seumpama Leslar ada jadwal lain, terus yang live, sania, atau staff tiktok itu wajar tuh persahabat ya. Jadi untuk semuanya, itu jangan sampai nyalahin Leslar mulu. Kok Leslar nggak ada live, padahal persahabat ya tentunya ada kegiatan lain. Jadi ini penjelasan yang sangat membantu sekali buat semuanya yang belum paham persahabat. Kemudian juga untuk selanjutnya informasi dari SCTV penting banget ya untuk warga Konoha. Terus diingatkan jangan lupa dukung Lesti di ajang SCTV Music World 2023. Bunda Lesti kali ini akan tampil bareng Varel Prayoga. Jangan lupa hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di SCTV. Jangan sampai lupa. Karena ini kejutan banget untuk keluarga Konoha, karena sebagian fans juga tentunya baru tahu bersama ya. dia. Tentunya ada juga yang kaget, dan tentunya nggak nyangka. Jadi walaupun Lesti akan tampil di TV Kita lihat nih beberapa tanggapan komentar Salah satunya dari akun Jato R ini Disitu mengatakan Beneran nih Lesti Keceran hadir Siap-siap nonton -siap TV lagi nih Soalnya sudah lama nggak lihat TV Efek nggak ada Lesti katanya tuh Bismillah ya Mudah-mudahan Guna L bisa tampil kembali di layar kaca Untuk memberikan kejutan bahagia buat kita semuanya kemudian juga persahabat berikutnya ada momen nostalgia nih untuk kita semuanya ini ada video Lesti, Bilar, dan Bang Haris persahabat ya Bapak, -bapak juga nih keceplosan nih katanya tentunya kemarin ada pertemuan keluarga, ternyata mereka tunangan Aduh, insya Allah banget ya Ini flashback, nostalgia warga Konoha Yang gak bisa tidur, persahabat ya Ini momen full baper banget, Masya Allah Mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawadah warohmah untuk idola kesayangan kita Dan pasnya juga kita masih menunggu cindukan hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana